Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan media yang kami banggakan, selamat siang, senang dapat bertemu kembali dalam kesempatan press briefing reguler yang kami lakukan. Hari ini kita akan mendapatkan pencerahan mengenai beberapa isu G20, pasca FMN khususnya ya, oleh Bapak Dita Besatria jadi dan juga akan kita... Pak juga akan juga memberikan beberapa, beberapa update terkait uh, aktivitas perlindungan MNI yang selanjutnya kita lakukan. Saya juga ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada rekan-rekan media atas uh, uh, pemberitaannya yang cukup uh, intensif ya dalam penyelenggaraan FMM G20 yang baru lalu di uh, Bali. Uh, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya saya mengundang Pak Duta Besar Sajani yang saat ini sedang berada di Bali. Beliau sudah berpindah sebenarnya ke Labuan Baju, karena setelah FNM, Labuan Baju sekarang di Bali lagi untuk memberikan beberapa informasi terkait G20 yang perlu sama-sama kita ketahui. Saya persilahkan Pak Trian. Um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Uh, terima kasih Pak Jubir, Pak Dirjen IDP, uh, Pak Teguh Faisasa. Um, saya juga ingin mengeko yang disampaikan Pak Jubir tadi, Uh, menyampaikan ucapan terima kasih pada teman-teman media yang telah meliput uh, FMM pada tanggal uh, 7-8 Juli tersebut um, Alhamdulillah sudah uh, terselesaikan uh, saya tidak akan uh, mengutip kembali uh, apa uh, mengenai FMM karena setelah cukup banyak uh, diliput dan sudah ada teman-teman sendiri di sana uh, saya akan uh, fokus kepada beberapa event setelah FMM tersebut yang kiranya bisa menjadi berita bisa menjadi perhatian teman-teman jadi teman-teman media yang saya hormati langsung setelah pertemuan foreign minister meeting tersebut tanggal 9 13 Juli langsung diadakan the second Sherpa meeting di Labuan Bajo ini dilaksanakan back-to-back -back dengan foreign minister meeting tersebut dengan tujuan untuk selain menindaklanjuti hal-hal yang dibahas di foreign minister meeting juga mendorong prioritas-prioritas prioritas Indonesia jadi bisa kami sampaikan pada saat terus kami memimpin sebagai kosherpa bersama dengan Dr. Edi Pambudi membahas berbagai isu diantaranya untuk men take, uh, uh, apa yang telah dilakukan di berbagai working group maupun uh, engagement group yang selama ini uh, sejak uh, pertemuan Sherpa yang pertama bulan Desem Desember sampai dengan uh, bulan Juli jadi kita uh, menghadirkan para ketua-ketua masing-masing working group dan engagement group untuk menyampaikan progress report mereka terhadap perkembangan-perkembangan um, dalam pertemuan Sherpa uh, track tersebut juga uh, kita uh, mengagendakan apa yang disebut dengan Sofa Talk Sofa Talk itu kita ngeriung hanya 20 uh, anggota G20 untuk membahas uh, berbagai macam isu yang sifatnya uh, frank discussion and open discussion dan ini uh, apa namanya uh, berhasil untuk Um, dihadiri oleh uh, seluruh negara-negara uh, anggota G20. Um, ada juga yang uh, menghadiri, uh, mengirimkan delegasi syusharpanya. Tapi syarpanya juga tetap ikut melalui uh, internet uh, VTC uh, dari Amerika maupun dari Afrika Selatan. Uh, Sempit karena ada urusan uh, pribadi dan kesibukan di masing-masing negaranya. Tapi delegasinya tetap hadir dan mewakili juga. Jadi ini suatu hal yang, yang kesuksesan tersendiri untuk Sherpa Track. Sherpa Track juga membahas mengenai konkret deliverables. Ini yang kita harapkan akan menjadi capaian-capaian atau hasil presidensi kita. Cukup banyak proyek yang diajukan, baik dari organisasi internasional maupun dari negara-negara anggota maupun invited guests terkait dengan kerjasama G20. Um, di samping itu juga uh, dibahas isu-isu yang uh, apa menjadi kepentingan kita, yaitu tentang kesehatan, digitalisasi, energi, uh, dan isu-isu lainnya. Satu hal yang mungkin uh, patut dicatat, uh, semua delegasi menyampaikan apresiasi yang sangat besar ya terhadap keberhasilan uh, pelaksanaan Foreign Ministerial Meeting di Bali beberapa hari sebelum uh, pertemuan syarpa tersebut yang tentunya kembali lagi uh, memberikan momentum dan impetus uh, untuk uh, apa uh, kerjasama G20 kedepannya. Uh, saya juga ingin sampaikan ke teman-teman media bahwa uh, di samping uh, bentuknya rapat-rapat atau pertemuan yang formal uh, juga telah dilakukan showcasing um, keberhasilan Indonesia dalam kaitan dengan energi transition jadi kita tunjukkan pulau-pulau uh, di sekitar Labuan Bajo yang telah menggunakan solar panel jadi pulau-pulau terkecil dan terjauh pun juga uh, telah dijangkau uh, electricity atau listrik dan ini merupakan suatu hal yang yang menunjukkan komitmen Indonesia terkait energi terbarukan um, dan uh, juga kita showcasing kaitan dengan color reef dengan adanya penanaman terumbu karang untuk kembali lagi membangun kesadaran pentingnya menjaga lingkungan dan menahan laju kerusakan lingkungan akibat climate change um, Samping showcasing dan pertemuan kita juga adakan side event yaitu terkait dengan seminar on blue green and circular economy yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli Uh, ada Serpa juga menjadi pembicara di samping ahli-ahli kita dari SSIS dan BRIN untuk menunjukkan kembali bahwa pentingnya uh, aspek green, blue, and circular economy uh, dan perubahan mindset dan attitude tersebut. Yang patut saya laporkan juga adalah baru-baru um, ini juga telah dilakukan pertemuan uh, working group, second working group anti-corruption uh, pada tanggal 5 Juli 2022. Di sini telah digelar di Nusa dua Bali dan telah dibahas empat isu utama yaitu peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi, peningkatan pendidikan anti korupsi dan peran serta masyarakat, isu yang terkait dengan regulasi dan supervisi, isu mitigasi resiko korupsi pada sektor energi terbarukan. Dan uh, tentunya kembali lagi dibahas mengenai uh, uh, deliverables apa yang dapat disampaikan oleh anti-corruption working group tersebut. Um, Di samping pertemuan uh, itu, uh, saat ini kami sedang uh, menghadiri uh, Foreign uh, sorry, Deputi Finance uh, and Central Bank uh, Deputis Meeting yang akan dilanjutkan dengan pertemuan tingkat Menteri Keuangan dan Bank Sentra, Gubernur Bank Sentra, Sentral yang sedang berlangsung di Nusa dua ini tentunya ada banyak agenda utama yang dibahas di samping kaitan dengan perkembangan ekonomi global agenda kesehatan global financial architecture isu-isu infrastruktur dan dan lain sebagainya juga ada side event berbagai side event baik dalam konteks B 20 dengan G 20 kaitan dengan digital ekonomi ada juga sustainable finance for climate transition down table. Uh, saya sendiri uh, menyampaikan uh, dan ikut serta pada side event yang dilaksanakan oleh CSO kaitan dengan advancing debt justice through G20 dialogue yang fokusnya pada multilateralism G20 dan Afrika um, kedepannya dalam waktu dekat ini uh, mulai tanggal 19 21 Juli akan dilaksanakan Women women's Summit, di Danau Toba yang tentunya membawa tema besar gender equality mm -hmm. di samping apa gender equality for gender welfare menghadirkan beberapa Menteri Ratu Maksima menyampaikan pre statementnya statement nya nanti juga ada Samantha Paul dan macam-macam juga dan akan ada ada apa site event terkait cultural UMKM business networking Scholarship dan semacamnya yang akan juga terjadi pada minggu depan ini waktu dekat ini juga adalah U20 summit jadi U20 dan women 20 summit ini akan menjadi pertemuan terakhir mereka merekanya U20 summit akan dilaksanakan di Jakarta dan Bandung mulai tanggal 17-24 Juli Uh, dan ini tentunya kembali lagi uh, melibatkan berbagai macam kegiatan, side event, talk show, uh, kaitan dengan employment, digital transformation, sustainable planet, dan semacamnya. Mungkin banyak sekali ya informasi yang disampaikan, karena ini back to back semua ya teman-teman media pertemuan ini. Jadi uh, kalau saya sampaikan secara detail, uh, mungkin uh, akan uh, melelahkan, ya. tapi sebagai gambaran, uh, um, saya juga akan sampaikan bahwa Uh, akan ada cert uh, digital uh, uh, working group yang dilaksanakan teman-teman kominfo di Labuan Bajo tanggal 22 20-21 Juli Education akan diadakan di Bali tanggal 25 Juli um, ada pertemuan-pertemuan uh, uh, Minister Education juga 26 Juli um, sedangkan bulan Agustus sendiri uh, akan ada beberapa pertemuan yang kiranya akan dapat menarik perhatian teman-teman semua. Hitungan kami bulan Agustus, bulan Juni-Juli ini tercatat pertemuan yang telah dan akan berjalan 44 kegiatan ya. Dan ini cukup hektik. Sedangkan bulan Agustus 2022 ini tercatat 55 kegiatan yang akan berlangsung di samping pertemuan para apa ya gubernur atau wali kota yaitu urban 20 ada minister conference on women empowerment akan ada sustainable finance working group uh, health working group development education dan semacamnya kira-kira gitu mungkin pak jubir ke, nanti ke apa kalau terlalu detail uh, teman-teman kasihan catatnya juga susah tapi uh, kembali lagi uh, we are running uh, sangat cepat uh, dalam konteks keketuaan presidensi Indonesia di G20 uh, banyak yang telah dilakukan dan Alhamdulillah uh, saya bisa laporkan ke teman-teman media uh, everything is going well and on track mungkin itu mungkin uh, back to you Pak Jubir terima kasih Pak Padrian uh, yang terakhir kita catat dengan garis garis merah kali ya on tracknya ini yang tentunya menjadi kabar baik Pak Adrian. mudah-mudahan terus on track hingga KTT nanti di bulan iya. November, selanjutnya iya. saya eh, insya Allah, ya. selanjutnya saya mengundang Pak Yuda untuk memberikan update penting terkait berapa isu yang menjadi perhatian kita bersama dalam hal perlindungan MNI di luar negeri. Silakan, Mas Yuda. Saya, Bapak, yang kami hormati, Pak Jubir, yang kami hormati, Pak Dubes, dan teman-teman media semua. Izinkan dalam kesempatan yang baik ini, kami mengupdate ada dua isu terkait dengan isu perlindungan. WNI dan juga pekerja migran Indonesia yang pertama terkait dengan situasi yang ada di, di Sri Lanka dan kemudian kondisi para WNI ada di sana dan yang kedua terkait dengan penempatan pekerja migran kita yang ada di Malaysia untuk yang pertama terkait dengan situasi terakhir yang ada di Sri Lanka Kementerian Luar Negeri terus menjalin komunikasi dengan KBRI kita yang ada di Kolombo sebagaimana diketahui teman-teman sekalian pada tanggal 9 Juli yang lalu telah terjadi unjuk rasa besar-besaran di Sri Lanka dan berhasil menduduki Istana Presiden. Terdapat sejumlah korban luka, namun hingga saat ini tidak terdapat informasi adanya korban dari WND yang ataupun WNI yang terlibat dari unjuk rasa tersebut. Database KBRI Colombo mencatat terdapat 340 warga negara Indonesia yang tinggal menetap di Sri Lanka Mayoritas adalah pekerja migran yang bekerja di sektor pariwisata dan juga konstruksi. Semuanya alhamdulillah dalam keadaan baik dan termonitor kondisinya oleh KBRI. Secara umum, pekerja migran kita yang ada di sana kondisinya baik karena eh, dijamin oleh perusahaan tempat mereka bekerja, baik dari sisi pangan, akomodasi, maupun transportasi sebagai macam langkah-langkah pelindungan yang telah dilakukan oleh KBRI Kolombo, antara lain tentu berkoordinasi dengan otoritas tempat, termasuk Departemen Imigrasi dan Imigrasi Sri Lanka untuk memutakhirkan data WNI yang ada di sana, kemudian memonitor kondisi para WNI kita yang ada di Sri Lanka, termasuk secara reguler melaksanakan town hall meeting untuk memonitor kondisi para WNI. Kemudian, kita juga menjalin komunikasi dengan para pemberi kerja untuk memastikan pemenuhan hak-hak pekerja migran kita. Lalu secara bertahap, pada bulan Juni 2022 yang lalu, KBRI juga telah menyampaikan bantuan logistik kepada WNI kita yang paling rentan dan paling terdampak terhadap kondisi ini, sudah ada 13 orang. Uh, yang uh, sudah mendapatkan bantuan logistik dari uh, KBRI dan juga uh, tiga orang bantuan finansial yang berada di luar kota uh, Kolumbung uh, kemudian langkah selanjutnya tentunya adalah menyampaikan imbauan kepada uh, para WNI ada di sana pertama kita meminta untuk membatasi perjalanan di luar rumah selama aksi unjuk rasa berlangsung Menghindari kerumunan massa, tempat-tempat konsentrasi aksi unjuk rasa berlangsung, kemudian tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam aksi unjuk rasa tersebut. Dan segera menghubungi KBRI Kolombo apabila menghadapi permasalahan melalui sambungan hotline di nomor 94 77 277 31 223. Kami ulangi nomor 94 -77 2773123. Itu terkait dengan situasi WNI kita yang ada di Selangka, menginjak kepada isu yang kedua terkait dengan penempatan pekerja migran kita untuk sektor domestik di Malaysia. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 1 April yang lalu Indonesia dan Malaysia telah menandatangani MoU penempatan dan pelindungan pekerja migran sektor domestik di Malaysia. Dalam MOU tersebut, khususnya di Pasal 3 dan juga di Appendix C, MOU memuat kesepakatan kedua negara bahwa penempatan PMI sektor domestik dari Indonesia ke Malaysia dilakukan melalui one channel system, satu kanal. Dan sistem ini menjadi satu-satunya mekanisme legal untuk merekrut dan menempatkan pekerja migran kita di sektor domestik ke Malaysia. Nah, tentu kesepakatan dalam MOU tersebut eh, dibuat berdasarkan itikat bagi dari kedua negara. Namun kemudian eh, perwakilan kita yang ada di Malaysia eh, menemukan beberapa bukti bahwa Malaysia masih menerapkan apa yang disebut sebagai sistem made online. Sistem ini adalah mekanisme recruitment yang di luar kesepakatan yang ada dalam MOU. Hal ini tentu tidak sesuai dengan eh, isi dari MOU yang sudah ditandatangani bersama, secara khusus SMO atau Sistem Online ini membuat posisi pekerja migran kita menjadi rentan tereksploitasi. Karena mekanisme perekrutan ini pas Undang-Undang 18 tahun 2017 mengenai pelindungan pekerja migran, karena pekerja migran kita yang berangkat ke Malaysia akhirnya tidak melalui tahap-tahap persiapan yang benar. Nah, menyikapi hal disip tersebut eh, telah diadakan rapat kementerian lembaga di pusat untuk eh, membahas eh, situasi ini termasuk tentunya dengan Kemenaker selaku regulator, dan diputuskan untuk menghentikan sementara waktu penempatan PMI ke Malaysia hingga terdapat klarifikasi dari pemerintah Malaysia termasuk komitmen untuk menghentikan mekanisme systemat online untuk penempatan PMI sektor domestik ke Malaysia. Keputusan ini telah disampaikan uh, secara resmi uh, dari KBRI Kuala Lumpur kepada Kementerian Sumber Manusia Malaysia. Kami memonitor uh, Kementerian Sumber Manusia telah menerbitkan uh, pernyataan pres kemarin pada tanggal 13 Juli yang akan menyampaikan yang akan segera uh, membahas isu ini dengan Kementerian Dalam Negeri Malaysia. Sebagai informasi, MOU, penempatan ini ditandatangani oleh Menteri Tenaga Kerja Kedua Negara. Sedangkan mekanisme SMO atau Sistem Metronal ini berada di bawah kewenangan Kementerian Dalam Negeri Malaysia. Tentunya kami mengharapkan ada hasil positif dari pembahasan antara Kementerian Sumber Manusia dan juga Kementerian Dalam Negeri Malaysia. Demikian Pak Jubir yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Yudha. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Apung ya. Baik, terima kasih, Pak Dubes, Pak Gupajasyah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri. Dan demikian tadi Press Briefing Mingguan Kementerian Luar Negeri. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua dan terima kasih atas bantuan dari rekan-rekan yang, yang telah turut mengedukasi masyarakat tentang polubri dan juga kegiatan diplomasi Indonesia. Seperti biasa, dokumen Press Briefing akan kami sampaikan pada saluran komunikasi reguler kita pada kesempatan pertama. Dan kini saya akhiri Press Briefing Mingguan. Salam sehat untuk kita semua dan kita akan bertemu kembali di Press Briefing yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi, Santi Om. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.